Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Destita Marsha Nandita, kelas 10 IPA dari SMA Muhammadiyah 1 Senang Agung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan. Wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan siap unggul, terbudi luhur, gagah berani Dan bermata kagum Usaha yang berarti Perbuatan amal Bekerja, berbuat sesuatu Wirausaha menurut KBBI Adalah orang yang pandai Atau berbakat Mengenali produk baru Sifat-sifat seorang Wirausahawan seperti berikut satu, Percaya diri 2 orientasikan tugas dan hasil 3. Berani mengambil resiko 4. Kepemimpinan 5. Keorisinalitas atau keaslian 6. berorientasikan ke masa depan Ada pun faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha Memulai sesuatu yang baru pasti tidak akan mudah Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil resiko Gagal dalam melakukan suatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi